Halo selamat sore kembali lagi di channel Kita lagi menyaksikan eksekusi yang ke-23 dari ketuk kita Semoga aja hasilnya wow Kita Aya. Ya. Ini gampang, wah. Woi. Woi. Woi. Woi. hei masih bertarung dengan belut et et woi emak yeah, Mantap, eh. Sedekat kita lihat, kita lihat, kita lihat. Ini kuniang-kuniang bagi bongsor. Salam salamnya buat si buat siapa aja, Pak. Om ketua kowak. Ketua. alek Anenoy, <tuk> Anenoy Garut. Anenoy Garut. Anenoy Garut. Anenoy Garut. Anenoy Paroni. JM. Oh mania ya nah. yeah. sekarang bagian mamang Esad bagaimana pemirsa live action lagi ditarik masih ditarik ini mantap sepertinya harus eksekusi <laughs> bismillah. Yo, bismillah bismillah yes. Is. Aduh, oh, ingat nyot, oh, kalau ada, ada, ada, eh, eh, aduh, aduh. aduh. aduh. aduh. mantul, Halo. Ya. ada ada ada? Iya. satu lagi, hatur permisa. Alhamdulillah pemirsa. Salam-salam Kanggo Pang Pajar lah seepkeun. Huas, huas ah. Benar. salam hanyir. Salam hanyir. Wabarakatuh. Mang Arif ke performa Saudara di hari kelahirannya. Si urak hijau. Si hijau. Ada lumayan, Mantap, saudara! Salam-salam, itu. Salam-salam, Nak. paketu, paketu, tuh, paket apa? kameramen, dan asalnya enak. kum, kum, kum, kum, lumayan. tarik tarik tarik salam dah nah saudara maka tong dipaksa Sudah lumayan pemirsa Sudah lumayan saudara eh hey sudah ini sudah kita wah beda deh pemirsa melawan saudara tuh melawan melawan ini melawan ini. aduh ada nggak, deg degan nggak ada akhlak sudah ish nah oh, itu panangan betot nih kalem. Oh, ada. ke mana? Kada lugu. Sabut atas betul di Is is is is is is is is ixi, ixi, ixi, ixi, ixi, ixi, ixi, ixi, ixi, nyepung, ixi, gitu. Is is ixi, Oh, bener-bener. Wah. Sok, bobok <susur> Eh, Oh, kakait, saudara. Kakait. Gimana? Iya, mang ari, mang Spesial ya kangusaha, mang ari. Spesial kanggo paketu, mang pajar. Mantap. kameramen, mang kin Siap. Cainanya. Nyepot kali ini strike perdana. ya. Pantesan ah, ah, di warpan waras enggak <Tower> spesial kirbang eja masab